Kembali lagi dengan seorang semua, pasukan sajam kramat itu orang penama. Orang di sini bukan pemula, karena seorang dari dulu itu so Kembali lagi dengan seorang semua, pasukan sajam kramat itu orang. Babadiam jangan ngunik coba Karena tolong semua jago batik Pasukan sayang kramat Sayang kramat Pasukan sayang kramat Ayo pindus do ada di tapak Pasukan sayang kramat Masukkan sayur kacang, masukkan sayur Kembali lagi dengan orang semua.